pada kemana ya? Sepi amat ini lembur terus. main ah, ke rumah Munjir. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wah gak ada Mungkin dia masih tidur nih Kita samperin aja Mana ya masih tidur ini Mahiya Gue bilang apa ini masih tidur nih Bocah Woi bangun woi Woi bangun woi Bangun bangun Berisik ah Bangun woi Udah siang woi bangun Bangun Dan Gue udah bangun ternyata masih tidur lagi Uf. Mendingan gue maju ah sampe dia yang bangunin deh. Kemang, kok gak ada orang. Ya? Nah, ya tidur semalaman capek habis kerja. ada nah, kopi. Kopi enak temen -temen tidur, langsung Kopi. Ah. <tuk> <tuk> Ketinggalan satu batang, asin, asin pengangguran kayak gini nih, Kak. pagi-pagi kalau jendela langsung ngopi enak nih. Di luar sambil jemur. Cuacanya mendukung ini. Hendri api. Di sini jempet nih. Aduh sambil jemur ya, robot tinggal satu batang. Timur dulu ah. Udah bangun tuh, lagi ngopi tuh, oh, sempurna. Amin. lagi ngopi kan? eh marah aja lu tadi nyambungin gua iya ya. lu nyaga bangun bangun ngopi ngopi eh, dari mana lu? dari sana ngopi ngopi tawarin kagaman seruput aja lu marun nah, baksar tono, tono kemana larinya tuh buaca? cariin kagak ada cepet banget lari ini kayak ini kayak monyet